menit make up, salingnya <laughs> lima menit ini ya. Allah. Hmm. <coughs> belum apa-apa udah keluar. Luar ayo empat lima menit, gak bisa. Soalnya ini kucing gak sih? Kalau dikasih tahu, selainnya. banyak Orang piaraan setengah menit udahlah. Biarin aja, gak usah rata-rata. <laughs> guru bernyambung iya piairan gue banyak jadi nggak bisa kalau nggak pakai foundation blush on wow idioma eh, kalau pakai blush on itu langsung ini kalau gue jangan jangan <laughs> omg, o pakai apa lagi <coughs> ini gue jadinya ngacak maneh satu menit itu bisa lah nggak hmm, tahu deh Oh my god. Gua lamaknya di apa? Alis. Karena botak. Gak bisa gua pakai yang pakai yang ini. Gua langsung pakai spidol. Lihat acak-acakan nih. Hmm. Eh, tadi dibeli langsung 1.5. setengah um, aduh-aduh, pakai apa ya? Hmm. Blast on lah eh, Jangan, jangan iri, jangan, jangan dengki Jangan iri dengki Jangan, jangan iri Jangan, jangan dengki Gila, bener-bener Dua menit Kenapa lu konser <laughs> Buruan nih, usah ditutup ini Oh uh. nggak uh, bisa pakai maskara bawah bulu matanya kan kekuatan jarik kan kalau kayak gini eh, bisa nggak pakai maskara bawah oh my setengah god setengah menit lagi kekuatan tetap bener-bener ya kalau makeup tuh masih ada waktu masih gaya smoky kan keburu kan Oh, uh, kagak 20 bisa. detik lagi. OMG. Eh, dia bisa loh pakai. Oh, bisa, guys. Tuh. 10 9, tremor, oh, tremor. 8 tremor. 7 6. Segitu aja. 5 3 2, 1. 3 minute challenge. Aduh. Kita pakai ini, pakai tangan aja ya. Karena aku ada mata pandanya ada, ah. ada ini yang juga kayak yang lewat. Udah berapa detik, guys? Hmm? 30. Ayah, semut. Kita langsung pakai ini. Plus on, kelihatan gak? <tuk> <tuk> <sumsi> Gua mau pakai highlighter apa? kok jadinya pakai highlighter apa ini? Eh <tuk> sepil <Saking> lu kok gue teriak? Pastinya lipstick langsung. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Satu menit sudah <tuk tuk> <Tidak> bertambah. <tuk> <tuk. tuk> <tuk> Gua make up kemana aja? Ya allah. Oke eyeshadow, gelepetan masih allah. tarik nafas eh alisnya belum, asafrimulazim ga ke blend tenang tenang, masih ada waktu berapa menit nih guys? Uh, satu setengah menit tinggal satu setengah menit lagi guys tapi udah setengah jalan mau oh, mampu bibirnya kedu merah <laughs> oh iya ya. <laughs> Itu bukan ini ya, itu lip oil. Kok mata gue tiba-tiba buram tadi ya? Mungkin eh, zoom langsung out kita zoomin zoom. karena okay. apa -apa ya apa-apa ya, usah sama ya, Gak usah. Sama. Apalagi sih? Maskara. Sisa 1 menit ya. Hah. Tadi gue udah pakai highlighter belum sih? Ya Allah, udah, gak Udah, udah. Tapi keburu sih lu mah. Ya Allah, belepetan lagi. Berapa menit? Hitung dong. 50 detik lagi. Gua mau pakai belek artis ini andalan empat 40 detik lagi. Belepetan ah, Aduh Mari kita tiga 30 detik lagi. Masih masih bisa pakai belek artis. Udah, udah pakai nggak kelihatan ya? Oh, gue nggak ngeliatin soalnya. 1 2 3 delapan, ada dan tiada ini 6 5 4 3 2 oke